Aduh, so abis nih tumpi kopi ketemu Mbak no. Kopi apa sih so, ini? Maru lumayan, mbak Jo, ya, kopi berita-berita ah, apa lagi ini? uh, Wih, siapa itu? Oh, tuh berita-berita apa yang Berita Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- Pem- ada. Lampu Merah Bekasi hmm. Akibat terlalu galak Istri dibunuh suami hmm. Terlalu hmm. karena dapet... coba slide Jo Geser Jo tuh berita selanjutnya Ngana lihat tuh dia Mana? Lantaran Mana? pang malas Tuh suami dapat gorok di leher Ngana hmm. ada berita? ada nah. Besok baru mau keluar tuh berita hmm. Banyak mulu ngana Kenapa? Potong dulu dia, tak mau bikin gua asang. Nah, bye pisau biso. Bye bye tuh dia. Tak baru gosok pada dia itu. Ayo. Baru gosok udah ngalah. Kita begini-begini. Lama di Gorontalo, nah, cuman begini-begini mempan. Beging apa memang soalnya nah di Gorontalo? Ya, dari, dari pemalariau tuh itu. Woi, hey, mau iris bagaimana ini? Meja merusak, minta dipetalenan dong. Mau potong berapa ini? Potong 12. Potong jauh yang cukup kuasa. <tos> <tos> ini sebenarnya kok cuma jaga taruh bagi ini pada dia. Tadi. Ya? Jadi... Oh, nanti juga kalau biskup pas Kang baru. Ini kok kurang jaga puleo ini sebenarnya, Kang? Nah, cuman putus jari tunggu loh. Apa di sini? Sini, sini, sini. <girly> kurang nih, dah. Mau sambung, Pak? Dia, <gir> nah, tunggu. Media, media. Hmm, <girly> padahal bikin begini doang. Gampang ini. Kurang mau sambung jari. Hmm, hmm, ih Ini, kamu itu. Nah, taksubu, yuk, Bu. Ya, Pak, Dia. mau sembuh. tenang. Satu bulan kemudian Eh, tak sambung lebih. No, Be, hmm. tak sambung Bagus no Be, mar. Eh, mar kemarin waktu data putus itu di kuku terlepas, kang? berarti, gang Nyanda, ada itu disitu Orang jelas-jelas tak sambung dari tengah, tuh dia <tuh> kira-kira ah, apa gampang itu manjo sini tak iris ulang Bak. nanti kita sambung ulang iris dulu nanti sambung ulang.